wadah rumah kalayan anu atos gaduh katurunan ti dandan keluarga katurunan saleh tur kalayan ngajarkan aya jodona cindi diengalkeun aya jodona amin mangga mugi para warga sadaya dina video ieu tingdandangan inspirasi pikeun para warga sadaya Aki Adi, saudara mohon, yes, iya, abah Daya. Oke, oh, nah, gitu. abah Dayat ayo teman. Jadi Arjuna, Kacapi tiga. Alhamdulillah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,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 kumaya kabarnya Kabarna? Urang geus beberadintan da aya inyana Arjuna yeuh, Arjuna ngajati. kumata kesan di jati roket anu geuningan seueur pelaku seni teh. Ora kaparigiranya. Assalamualaikum so, ka wargi Abah terutama kekasih ya tuh yeah. ya terus dorong buana di ya mudah-mudahan ya budaya sunatnya yang sing... macam gitu -hmm? lah oh. Kaduluran di kampung menunjukkan kabar-kabar yang tipe desa dan semangat orang si, ngomong yang diboleh ya, ya sudah si. bintai, kan, ya, si. nah ya kan aktif dari ya aktif dari poh di masyarakat nah Sare. ayo ayo ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo Pohon di dapur, aspirasi, nah. aki ogen dapur, gitu dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, Aki dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, dapur, Nanya, banyak pelaku sana, -sana, ya, pelaku lah, luar biasa, iya mah. Ma Jumlah di ma tempat uh, di apa? Umayye, Jadi dia, di properti, properti, kamu menunjang situasi kondisi waktu kebelakang boon mohon mohon kan waktu so so oh, bon. <tuk> <tuk> ayah buku. ayah asal kesan jaman apa kebesaran ayah lambang kebesaran Arjuna terus ayah-ayah kaya kacolong atau nabi kayu kayu kayu kayak kayak kayak kayak kayak Asa menti, iya, iya, kontra, kontra, ah, nah, oh, masih masih, iya, iya, iya, tina karajinan, tina seni, bilih masyarakat priyogi. nah, oh, ya, semua tampilan seni, nah, nah ya. yuk nah, makan ya. sah-sahak, yuk, nah, siap, nah, siap, nah. siap siap, nah, nah. siap apa nah, ayah, apa ayah, nah, apa ayah dikolong lagi, ayah resepsi, ayah acara nana di masyarakat teh, kedah ngamuk mulai, tampil karajinan nana, ayah di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 Si Iete yang mana? Oh, lah, uh, nganla, ketua nganla, boboko, daina, nih bentos, panku majikong, dakwi, iete sekaligus, oh, siapa sih? Oh, uh. nah, oh, nah, original mantel, mantel, luar biasa, mantel, mantel, mantel, mantel, mantel, mantel, anu diciptakan diciptakan para bara wargi ayah e, anu aya mah anu ninggal malir sah meninggal teh nah. para wargi aki jua nah. nah. yeuh nah, rada gitu. hmm. ku abah ya. Mukar ya, Jaya diiringi ku abah Aduna nah. pamudaraan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 Api Sundara, api Sundara. Aduh, wor wor wor wor Oh wow. wow. Alhamdulillah Aduh Gila, -gila. <SILENGINTA>: Ampun. hati Ampun Aki Raja Lentau Raja Lentau Aki ya Senerana ya Aki senerana ya Aki senerana ya Aki senerana ya Aki senerana Kan ngintakin aja si abah mulia Tuhan <SILENGINTA>: Di arah semen Jadi Lagu Lagu Lah tinggal merendah di komen-komen ya Cangkar jantan halus, halus. Ah, gitu Tur, biasa jantan nanya. Jantan Jantan hiji. Inspirasi lah. Itu inspirasi. Inspirasi. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak seindah. Tidak aduh Tidak seindah.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 ya barang di Semarang Abang nah gitu lah wah gitu, Nara naik Nara gitu, Tengokong di pemerintahan banyak nah ini biasa ngebantos ya kan nah khususnya pelaku seni lah nah gitu lah jangan tau kan udah ada pelaku seni buruk naik nah, ya tetap rumahnya supaya sadayana, biasa ngarosan ngecapeda anak, lah gitunya nya nya aspirasi gila kondisi nya kurang naikeun kesenian gitu aja kesan-kesan sakeun gumayuh ngemumule seni Sunda coba bah Abah teh kudu teh orang kan ke para teh bah seperti mohon mohon mohon, sebagai pelaku seni, atas nang ngalaman kopi anu sakit lamina Aduh, sabar untuk sesat, Beserta gue mengalir sesat, Ngomong ke garasan, di mana ayah aturan maju, aku om. Aku kau apa aja ya? Apa di kamar nonton? Om, aku naon. aku, Aduh, Kondisi kopi dari masih tapi kena. Kena, aku suka kau tuh. Alhamdulillah, untung ayah di aki Sundara ada ambil yang jarak kencang, ya yang Coba, namun Allah Sundara Inspirasi Ya, teman dorongan dari Allah, ya. Oh, Ya, sayur-sayurlah, loh, tadi ya ayah jauh, Ayah, sayang. ayah, bui teman Aduh, saya senang sayang banget. Tapi jadi Ay kamu bui, jauh.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 budaya Sunda. Oh, oh, oh. anu jadi inspirasi ti aki. ya saya ah, Amin, so, amin. Iya tempat kanggo wadah asirasi di hoyong hoyong Di tempat bakal eusi. Ya. I di pajarku teh urang teh seuri teh ukur kacapi jeung suling ngukul kumplit para warga oh, kumplit ka ubat aya ubat rada ayah, nah, ya siapa parahu tanggul jalla ka mo di Kompresional, tidak Iya, PCR kaki sebentar. Oh, tadi, karyo, mohon ngomongin. gitu. Jadi, kita, kita, kita, kita, kita, mohon, kita, kita, kita, kita, kita, mohon kita, mohon, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, yang mas, mantawis rela lah kacapi suling lah kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca ya kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca suling, Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, kaca pisulin. Kaca pisulin, Entah gitu para warga saudara iya, ya Tidak kurangi malah Di Sunda teh, selalu senang kumplit Tapi mudah-mudahan Sanya suatus orang biasa uh, Nampilkan ya Klaris. Secara kumplit Nah, jadi gitu. sangkan pilih <tuk> udah nyokapis sulit gong, ini mah kenalan, udah, <tuk> kurang <tangan> kita <tuk tangan>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 Oke Gimana surah itu? Dodo nate Barinya wang Barinya wang Barinya wang tengah puting ki, Barinya wang Bentan Tebaran Kau mau bingung adik Pak kambungannya Aduh Pak kambungannya Pak kambungan Pak kambungan Kau mau tengah putingnya Ya orang Tengah putingnya Nah barang kisahnya ya Urang Lajeng Gendei Siap kan ya? Iya Apa? Iya Itu Judul Urang oughta nya ba, bari nyawang bari nyawang bisa nyawang bari nyawang nyawa. judulna bade nyawang bari nyawa. ba, nyawang bari nyawang aduh bari nyawang nyawa. gitu paraogi sadaya hayai baik lagu bari nyawang bade uh, ditembangkan ku ayeuna iya ba abah moyang ya, ya. ya. sekarang di uh, kacapi ku abah Arjuna nah. mana aina kupingkeun ka paraogi sadaya Con iya. có làm gì đâu, chị. Em đang trong Sebelum dijadikan nyawa asih pemandangan, hai ayah, ingin Oh, pengen. Kusut, kusut, kusut, suling teka tinggalnya dia. sulingan ya. sulingan ya. sulingan ya. sulingan ya. sulingan ya. Alhamdulillah, oh, saya kami lagi. Kita ya, turunnya ya, siapa Aku ternak ringan resep resep itu, sih, teh. bapak, ibu, ibu, resep ibu, ibu, gitu Ba, alhamdulillah adunya dinawakusil urang jaya engga biasana mun urang bisa majaya Kita di tanah kampung seni Sunda. Mudah-mudahan nya kayak para di seraya nya bae bae. Para di mudah-mudahan ya seni Sunda teh berkembang deui lah. Amin. Majuuan. Nah, ieu mah rupana di pihak para Sunda. Bang, urang tutup. Muhun, muhun. Nah, urang buka lah. Muhun. Hoyong masing-masing heula ieu sasarengan ngajadikeun hiji wacana. Bangun da, gitu gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, Di gini, gini, gini, gini, Mulia Jaya gini, gini, gini, gini, pesan gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, generasi gini, ah, generasi gini, gini, gini, gini, gini, Gia palingan oh. para uh, pemirsa sadayana oge para muda. Panginten kaduh di Abah. Nah, Mangun. mulai seni Sunda. So, aya nang arek okay? oh. Urang ramekeun ku seni Sunda. urang Sunda Rasa Oke, jengka, moga-moga, dina diri, oh. jadi ning, Sunda jadi ayah, oh. kurang puwih, hei, kanaka, sundaan, gitu, oh. kapok, yang gitu, moga-moga, masyarakat, kurang Sunda jing jentakang, Sunda jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, Gitu, Pak. Tareh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Siraman nih, siraman, iyo Oh ayo, Ayo, Ya nu langna kona dapur dapur inspirasi itu Alhamdulillah kurang toh tidak mungkin dina kereta uh, satenya apa ya, gitu. Tidak memang dina mulai na Jeng jenis sunda eh jeng, jenis keterampilan di ad, di sunda. Tisu er geninga kisah daya yang diterapkan karena cara-cara masyarakat itunya dina nyerbitan syukuran jadi banyak ya. banyak. Alhamdulillah hari gitu mah kita merenung, ayun nama, urang tenun hela, dan ada Tunda manusia. siang dah, siang manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, dua manusia, Enak oh, nah, namanya ngejalmi. Ya, gitu. Tunggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.